sejumlah komoditas pokok di pasar mengalami kenaikan harga termasuk cabai. Mina, pedagang pasar di kota Bekasi mengatakan, kenaikan harga pada beberapa komoditas pokok diduga karena cuaca. Cabai merah keriting Rp48.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram, ujar Mina kepada Merdeka.com, Minggu, 9 10. Namun, harga cabai yang dijual relatif masih berada di harga normal kendati mengalami kenaikan harga. Selain cabai merah keriting, Nina juga menjual cabai rawit di harga Rp 48.000 per kilogram. Harga ini disebut Nina mengalami penurunan Rp2.000. Sebelumnya Rp52.000 per kilo, sebutnya. Sekian Harga Cabai untuk tanggal 7 November 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.